Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS Sawit Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, merujuk surat penetapan harga TBS Sawit Sumbar periode 4 Oktober 2022, telah menyepakati harga sawit sumber umur 10, 20 tahun ditetapkan naik 129,81 rupiah per kilo menjadi 2716,29 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar. Sawit umur 3 tahun 2044,11 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2294,87 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2432,67 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2459 rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 2476,26 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2678,22 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2713,24 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2716,29 per kilo, sawit umur 21 tahun 2634,82 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2625,50 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2589,97 rupiah per kilo, dan sawit umur 24 tahun 2455,60 rupiah per kilo. Gimana harga minyak sawit mentah? CPO ditetapkan 11.970,63 rupiah per kilo dan harga inti kelapa sawit kernel 5.283,61 rupiah per kilo, cangkang 13,38 rupiah per kilo dan indeks K ditetapkan 902,18 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 27 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.